Karena di hari ini, hari Minggu Yang ketiga di bulan Juni Tahun 2021 Kita boleh dikumpulkan Tuhan Di rumah doa kita Di Ruko Taman Alfa Indah Blok J1 nomor 39 Mari kita akan memulai doa Memulai renovasi Pelaksanaan, renovasi Ruko gereja di Taman Alfa Indah Kepada kita semua yang hadir maupun Bapak Ibu Saudara yang ikut Mendoakan dari rumah Mari kita datang kepada Tuhan, kita memuji nama Tuhan, dan sebelumnya kita akan naikkan pujian kita. Hormat bagi Allah, Bapa, hormat bagi anaknya hormat bagi Roh Penghibur ketiganya yang esa, hormat bagi ketiganya yang esa. Ha Kita akan habiskan ibadah kita Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya Kami datang di hadiratmu Bapak menekan ucapan syukur Kami semuanya boleh berkumpul di rumah doa, rumah mujizat Yang Tuhan beri bagi Dekat Diaspora Kopilas satu unit ruko di Taman Alfa Binda Blok j 1 nomor 39 Kami berkumpul Untuk melaksanakan doa Memulai renovasi Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini Biarlah boleh jadi semua Dalam pimpinanmu Dalam nama Yesus Kristus kami mohonkan Berkat Tuhan, Haleluya Amin Mari kita memuji nama Tuhan dengan sukacita Segala puji syukur hanya Bagimu Tuhan Segala puji syukur kita bertemu tangan Di mulut Tuhan Sebab kau yang layak dipuja Kami mau bersorak. Renovasi kita Firman Tuhan dari Yohanes Pasal 15 ayat 7 dan 8 Demikian firmannya Jikalau kamu tinggal Di dalam aku dan firmanku Tinggal di dalam kamu Mintalah apa saja yang kamu Kehendaki dan kamu Akan menerimanya Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan Yaitu jika kamu berbuah Banyak dan dengan demikian Kamu adalah murid-muridku Firman Tuhan ini mengingatkan kita Jika kita ingin menerima Yang pertama, kita harus tinggal dalam firman Tuhan Firman Tuhan harus menjadi otoritas yang paling tinggi Dari setiap pengambilan keputusan Dari setiap kita melangkah Apalagi kita akan memulai renovasi Maka firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita Di atas batu karang yang teguh Yaitu Yesus Kristus Renovasi ini dimulai. Kita mengimani Tuhan pasti campur tangan. Amin. Tuhan pasti menolong karena kita tidak mampu. Kita tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Renovasi ini tidak akan terlaksana dengan baik, tapi bersama dengan Tuhan. Proses renovasi dapat berjalan dengan lancar. Bersama Tuhan, segala biaya dapat tersedia tepat pada waktunya. Terlebih bersama Tuhan, kita semuanya diberi kerjasama, kekeluargaan, saling menopang. Dan itulah yang ingin dari mata Tuhan. Amin. Puji syukur kita kepada Tuhan. Tuhan yang ampunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang dia di dalamnya, biarlah dia Tuhan yang kita agungkan untuk selama-lamanya syukur kepada Tuhan, kita akan masuk dalam e, prosesi kita, yaitu kita akan memspanduk e, spanduk nama gereja. Ini spanduk terpasang sederhana untuk nama kita. Nanti kalau sudah selesai renovasi, kita berharap bisa memperbaiki untuk supaya e, tetangga juga lebih tahu. Sudah tahu, tapi biar lebih tahu nama kita dan e, nomor telepon. Website-nya gereja juga jadi kita akan mulai prosesi ini. Pertama untuk eh, spanduk nanti akan diwakilkan dari setiap komisi untuk narik bersama-sama. Ya, lalu kemudian ada untuk eh, palu, untuk memukul ke tembok sebagai simbol kita memulai renovasi kita. Karena itu, mari kita naikkan dulu pujian kita. Ya Tuhan, tiap jam cuma bukan. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu Engkau E, dari komisi pria bapak e, Turi maju, lalu kemudian dari komisi Habaku Prahel maju, lalu dari komisi kids e, Michelle maju, lalu kemudian komisi wanita Ibu Rena. Oke, tarik sama-sama sepadutnya. -sama ya e, tidur sama sentuhan. Tapi sebelumnya, mari uh, dengan iman kita perkatakan dengan adanya GKRI yang seorang populer sama Alfa Indah, dengan adanya nama, boleh menjadi berkat bagi lingkungan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Kita mulai semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tadi, satu, dua, tiga. Puji Tuhan Puji <laughs> syukur Dan selanjutnya Untuk prosesi dengan martir yang ada Oleh Panitia Pembangunan Dalam hal ini diwakilkan oleh Amang Pendeta Robert Serimurimo Untuk uh, memukul Ke tembok ya, Simbol uh, Supaya Renovasi ini kita mulai besok Pada hari Senin Ya mari, Pendeta, kita saksikan. Dilatihin para Pendeta Yosi. Yang di depan. Oh, tapi kata kameranya itu. ada ayo, di sini. Okay. Minta didampingi juga oleh Cristino, Renata Ya, Lydia yang hadir eh, Ini simpon bahwa semua jemaat Ini rumah bersama, Gabriel Ayo berdiri Di samping dengan uh, Pendeta Ada yang bisa dari luar Pak Anjir, di Pintu pagar di Oke okay. Sudah siap? Nama ya. aku Suli oleh kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus maka renovasi berjalan dari awal sampai selesai semuanya berjalan dalam anugerah dan kasih Tuhan. Kita buka satu dua tiga. Kita kembali melanjutkan ibadah kita Jadi semua komisi terlibat di dalamnya dari tim penggembalaan dan juga komisi pria, komisi wanita, komisi pemuda, remaja dan juga anak-anak. Artinya, artinya, bahwa kita tidak bisa jalan sendiri, Bu Gembala tidak bisa jalan sendiri, kita semuanya butuh kekeluargaan kebersamaan. Pak kita yang hadir, juga semua jemaat yang mengikuti dari rumah ataupun yang belum bisa hadir, yang semuanya diikat jadi satu. Kerja sama-sama untuk Tuhan Amin Puji syukur Mari kita naikkan pujian Kami memuji kebesaranmu ajaib Tuhan Kami memuji kami kami minta ampun atas setiap dosa kesalahan kami jika dalam pengurusan selama ini engkau dapat tidak hal yang tidak berkenan, kami minta ampun kepada engkau kami satu hati menyerahkan pelaksanaan renovasi yang akan dimulai pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 di mana yang pertama merapikan bagian dalam dan memasang pompa air Tuhan kami memohon kepadamu supaya Tuhan memberkati tanah ini. Boleh menghasilkan air yang baik untuk dipakai di dalam pekerjaanmu di tempat ini. Kami menyerahkan semua proses renovasi dari bagian depan, bagian dalam, bagian atas, sampai di bagian lantai keramik. Kami serahkan dari dalam tanah sampai atmosfer uh, udara di tempat ini. Kami menyerahkan semua dalam tanganmu. Kami minta perlindungan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan saluran-saluran air yang akan dibuka. Kami menyerahkan untuk aliran-aliran uh, listrik yang akan diperbaiki. dia semuanya boleh berjalan dalam pimpinanmu ya Bapak. Kami menyerahkan segala sesuatunya selama pelaksanaan renovasi. Boleh berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kami menyerahkan para tukang yang akan bekerja. Anak-anak Tuhan, jemaat yang ada bagian mendukung bekerja. Baik kaum Bapak, kaum Ibu, juga untuk remaja pemuda apapun bagian yang kami beri partisipasi kami, lindungi kami selama bekerja, berikan keselamatan, jawaban dan segala mara bahaya maut petaka. kami tolak dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami juga berdoa menyerahkan tetangga lingkungan kami depan belakang kiri kanan Tuhan memberkati ya Bapak supaya tetangga juga boleh mendoakan dan boleh mendukung boleh sama-sama eh, kami bertetangga yang baik Saling mengasihi dan saling menopang Supaya keberadaan renovasi Boleh juga menjadi berkat Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Proses pengurusan dengan pihak RT juga Tuhan juga menolong kami Supaya terus berjalan baik Terima kasih Tuhan Untuk mujizat 5 roti dua ikan Yang sudah Tuhan beri Untuk mendanai proses renovasi Pertama-tama adalah doa Yang boleh diberi oleh semua Keluarga GK Diospora Kopilas juga kemudian yang sudah menabur persembahan khusus buat renovasi Sudah ada berkat 50 juta Biarlah ini mulai menjadi mujizat lima roti dua ikan Untuk keberlangsungan renovasi Kami serahkan segala kebutuhan selanjutnya Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami percaya Tuhan Bapak sungguh segala berkat akan menyediakan Terima kasih Bapak Kami juga satu hati menyerahkan di mana juga setiap hari Senin kami komitmen membayar dana talangan ke PT Inti Serana Maju. Kami pun percaya Bapak campur tangan, sehingga kami dapat tetap melaksanakan tanggung jawab kami. Tahun ini boleh dilunasi, kami memohon berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memohon campur tanganmu Kepada Aguna Bapak Pendeta Yusuf Bersama Ibu Yusuf Yang mengurus surat ke pihak notaris Bapak Handri Wijaya Tuhan tolonglah ya Bapak Supaya surat yang ada di BPN Boleh dapat selesai dengan baik Kami menyerahkan semua proses Tidak dalam waktu yang lama Supaya ke depan boleh selesai Biaya-biaya selanjutnya juga Ada penambahan untuk surat pun kami Serahkan kebutuhan kami Terima kasih Bapak, segala puji Selamat kemuliaan hanya bagi namamu kami berserah penuh ke dalam tanganmu kuduskan dan sucikan kami untuk menjama pekerjaanmu renovasi gedung gereja di Taman Alfa Indah Blok j Nomor 39 kuduskan kami Tuhan supaya kami boleh layak untuk mengurus rumahmu, rumah ibadah supaya di dalamnya hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan noro jahat kuasa-kuasa dalam -kuasa iblis setan dalam bentuk apapun yang akan coba mengganggu, menggagalkan kami patahkan, hancurkan di dalam Nama Tuhan kami Yesus Kristus, kebersamaan, kekeluargaan kesatuan boleh terjadi di antara semua keluarga jemaat, pengurus panitia, bersama sama tim pengembalaan, para donatur, sponsor, orang, orang yang tergerak hatinya, semuanya diikat menjadi satu di sana senangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Jadilah semua surat kehendakmu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dan kerajaan yang dilakukan hendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskan pandai pada yang jahat Karena kau yang punya kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Kita terima berkat dari Tuhan Kami ada di tanah yang diberkati Tuhan. Kami ada di tempat yang diberkati oleh Tuhan. Ruko ini adalah sebuah unit gedung yang Tuhan beri buat kami untuk menjadi rumah ibadah. Kami bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Dan kami semua yang hadir Jemaat maupun yang dari rumah, kami semuanya adalah milik Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tanganMu. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan daripada kuasa rohmu yang kudus Memberkati kami Memberkati pelaksanaan renovasi Rukut Taman Alfa Indah Blok J1 Nomor 39 Menyertai sampai boleh selesai dengan baik Dan boleh kami pakai Untuk peribadatan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin, Amin. Tuhan demikian doa Memulai renovasi Tuhan memberkati dan selamat bekerja melangkah dengan iman. Bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya.